Waspadai harga emas sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.793,17 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.782,80. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081.